Biar tuh hah muncul buah baru matang satu tumbuh tiga mantap kan Oke, okay. uh, ini review ya. Review setelah kita menggunakan pupuk eco farming, kurang lebih dua minggu sih dari pemakaian pertama. Jadi ini bisa dibilang uh, pemupukan yang kedua. Nah, tuh sudah masak, siap panen, jadi kurang lebih dua minggu lagi kita akan panen. Nih, dua buah lagi, banyak juga sih. Oke, okay. nah selain dia cepat berbuah, dia juga akan menimbulkan bunga-bunga baru. Lihat ini. Nah, bunganya tumbuh bunganya tumbuh setelah berbunga maka akan menjadi uh, menjadi buah itu sudah kuncup buahnya ya tinggal nunggu waktunya cepat deh masak panen nah, jadi menghasilkan oke ya. ini adalah buah-buah yang masih baru ya disih Uh, sawit yang bagus ya, buahnya ya. Oke, dalam artian ini banyak buahnya sering berbuah. Jadi, setelah kita gunakan pupuk eco farming, kurang lebih ini adalah pemupukan yang kedua. Jadi, jaraknya itu dari pemupukan yang pertama hingga yang kedua itu kurang lebih dua minggu ya. Jadi, setelah kita gunakan pupuk eco ya, tumbuhlah bunga-bunga barunya nih. Nah, jadi, dia nggak habis tuh. Uh, jadi kalaupun kita panen dia juga akan tumbuh lagi bunga barunya, buah baru jadi jadi buah dia Nah inilah kondisi sawitnya setelah menggunakan pupuk ekofarming uh, dua minggu dari pemupukan pertama yep. lihat tuh tumbuh baru lagi dia nah, ini kondisi buahnya seperti ini <tuh> oke, okay. jadi pemupukannya juga sama, kita gunakan sistem biofaring artinya ini pemupukannya di lubang dari pohon ke lubang kurang lebih jaraknya 1 meter ya. ini satu pohon juga ada empat. nih satu, dua, tiga, empat. oke semakin banyak buah semakin banyak rezeki. alhamdulillah. Oke, okay, ini adalah uh, bunga yang baru berbuah, ya. Nah, jadi, setelah menggunakan pupuk eco farming kurang lebih uh, dua minggu dari pemupukan pertama, jadi ini bisa dibilang pemupukan yang kedua. Jadi, lihat tuh timbul bunga-bunga barunya. Ini kondisi sawitnya ya begini. Nah, lumayan nih, setelah dipupuk timbul bunga barunya. Oke, jadi pemupukannya itu sistemnya sama juga. Nah, lihat ini, ada tumbuh calon-calon e, bunga baru. Ya, jadi setelah dua minggu menggunakan pupuk eco farming, nah, tumbuhlah ini bunga-bunga barunya Nah, kemudian ini Pemupuknya juga sama, kita gunakan sistem biofori ya. Jadi main sistem lubang gitu. Jadi satu pohon itu ada empat lubang. Ini ada satu, kemudian ini ada dua dan ada tiga ada empat yep. jadi kurang lebih jaraknya satu meter sih, cuman ini kayaknya kurang deh dari satu meter tapi Alhamdulillah tuh ngefek dia ke pohonnya uh, tumbuh bunga-bunga barunya oke okay. ini buah yang banyak buahnya yang bagus sudah hampir masak ya kayaknya udah mau siap panen ya lihat tuh tumbuh e, kuncup baru nih bunga buah baru nih Hah. padahal yang lainnya masih belum panen dia sudah muncul e, bunga baru eh buah barunya tuh Hah. ini udah mau panen besok udah mulai muncul lagi buah-buah baru berikutnya jadi nggak akan habis ya hmm. tuh Hah. muncul buah baru <tuh> matang satu tumbuh tiga mantap kan ya jadi ini sistem pemupukannya juga sama nih dari pohon kita main lubang-lubang aja ya kan kurang lebih satu meteran gitu lah Oke, okay. semakin banyak buah, banyak rezeki, amin. Yap, selanjutnya, ini adalah buah yang bisa dibilang sekitar kurang lebih 2 hari lagi akan siap panen ya. Tuh, sudah merah-merah. Yap, jadi ini dua minggu yang lalu kita menggunakan uh, pupuk eco farming untuk memupuk buah sawitnya. Dan ini tumbuh buah-buah baru. Dan ini sudah masak siap panen tuh oke okay. kemudian ini tumbuh buah-buah barunya tuh ya makin banyak nah ini juga ya, jadi kita pemupukannya uh, juga sama menggunakan sistem bioforya juga jadi dari pohon ke lubang kurang lebih jaraknya 1 meteran sih ya jadi ini ada 4 lubang lah oke okay. good luck nah ini adalah buah yang siap panen. Ini sudah masak. Besar ya buahnya. <laughs> jadi ini pemupukan eco farming kurang lebih dua minggu lah. Jadi bisa dibilang ini pemupukan yang kedua. Dari pemupukan yang pertama kemarin. Nah jadi ini. Ini ada nih uh, bunga barunya. Ya. Ini juga sama. Sistemnya. Kita menggunakan uh, bio far, uh, bio Oke, selanjutnya ini pohon sawit yang gak ada buahnya sama sekali setelah pemupukan dua minggu alhamdulillah ini ada bunga-bunga uh, baru nih buah-buah baru tuh nah, ini muncul nih bunga-bunga barunya buah-buah barunya tuh muncul dia tuh muncul dia nah kosong ini enggak banyak buahnya ini, nah, ini juga menggunakan sistem labiavary juga setelah pemupukan ekofarming hampir dua minggu dua minggu baru kita pupuk lagi jadi pemupukan yang kedua <tuh> yap ini adalah buah sawit yang sudah berbuah ya Alhamdulillah nih lihat sudah berbunga tumbuh bunga baru Oke ini buahnya buahnya ini gak paling banyak tapi itu tumbuh bunga baru nih cepet banget tumbuhnya Lihat ini ada kuncup baru kuncup baru buat bunga baru ini buahnya ini bunganya eh buahnya Nah, tuh, kuncup bunga baru tuh. Nampak dia kuncup bunga barunya. yap Jadi ini sistemnya biofori, Jadi main-main lubang gitu. ah ini lubangnya. Ini dia lubangnya. Siram ke sini. Ke farmingnya. Kurang lebih jaraknya sih 1 meter. Cuman ini karena nggak pakai ukuran. Tapi udah mantap lah ini. Nah, di lubangnya oke, setidaknya ada perubahan ini banyak kuncupnya ini bahkan sudah berbunga baru Yap. ini juga pohon hampir kurang lebih dua tahun nggak berbuah jangan kan berbuah, berbunga pun tidak nah, tuh, muncul lagi tuh buah-buah baru tuh, ha, tumbuhnya bersamaan pula tuh Hmm. Tuh Alhamdulillah hmm. Tuh Tuh Itu Tuh anak-anak buah terbaru Tuh ha. Muncul dia kan Tuh Ini pemupukan kurang lebih Pemupukan yang kedua ya. Hmm, tumbuh tuh buah-buah barunya. Nah, tuh, tuh nampak masih hijau-hijau. Nah ini juga nih, jarang sekali berbuah. Baru dua kali pemupukan lihat tuh, udah muncul buah-buah baru. Udah berbunga dia. Nah, tuh mulai kuncup lagi tuh tuh juga mulai kuncup lagi tuh tuh juga mulai kuncup lagi buahnya tuh juga tuh mulai kuncup lagi nah itu pada kuncup bunganya buahnya tuh tuh Eko Farming, ya ini adalah uh, pemupukan yang ketiga. Jadi rutin dua minggu sekali kita melakukan pemupukan dan ini adalah pemupukan yang ketiga. Nah, inilah kondisi buahnya. Ini kondisi buahnya. Kondisi buahnya, kondisi buahnya, tuh sudah kuncup lagi, tuh sudah kuncup lagi tumbuh buah baru Ini Tuh tumbuh lagi Kondisi buahnya Ya Jadi kita akan melakukan pemupukan. Nah, sistem pemupukannya yaitu menggunakan biofori, di mana satu pohon itu terdiri dari empat lubang. Ya, jadi di sini satu satu lubang ini kita akan memberi setengah liter. Jadi satu pohon itu ada dua liter pupuk yang harus kita siram. Jadi, jarak lubang ke pohon itu kurang lebih satu meter ya. Nah. Beginilah kondisi buahnya setelah kita melakukan tiga kali pemupukan dengan menggunakan pupuk ecoferming yaitu dengan cara biofori. hari ini kita akan melakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk ekofarmy ya ini adalah uh, buah sawit yang sudah dipupuk tiga uh, kali pemupukan jadi rutinnya itu dua minggu sekali dua minggu sekali jadi ini adalah pemupukan yang ketiga nah ini buah sawitnya berbunga kemudian ini juga tumbuh uh, bunga buah-buah barunya dan jadi dia mempercepat pohon sawitnya itu berbunga kembali nah pemupukannya juga sama nih kita menggunakan sistem biofori yaitu satu pohon kurang lebih ada satu meter itu dikasih empat lubang jadi satu lubang itu kita beri e, pupuknya setengah liter jadi satu pohon itu ada dua liter dibagi empat jadi satu lubangnya setengah liter setengah liter ya beginilah kondisi sawitnya jarang ya buahnya ya tapi setelah kita menggunakan pupuk kurang lebih e, pemupukan yang ketiga jadi itu sudah e, tumbuh bunga-bunga baru tuh kemudian itu sudah ada yang mekar juga kemudian ini juga ada yang sudah tuh bunganya tumbuh lagi ya baik sekian.